pakai hutang, senas ciriam iya, dia mah pantun dia mah, sok, pantun ucapkan cakep eh unggul. bang Adam tu pakai hutang, nggak mm mau -mm, aldi hutang bang Adam matuk, mm, bisi ciriam ayah, sekali lagi Mang Adam tu kutang. hutang, anu ngawaler salam cing dicerau gentina hutang, sabab rumah saya hidup kurang malah bapak bayar, omu ibu ibu ibu-ibu merajin kan? Haji. Hayang nyebutkeun anu geus teu manyug. pantun anu kadua, ceu Iam teu calana. ayah teh ya. Allahu akbar, ceu Iam Mang Adam temake calana. Mang Adam. Sayur. Anu ngawaler salam cing dijarakukeun tina corona. Ieu Sabab corona tengah riweh, Corona tengah bangkrut Kabeh jadi bangkrut pengusaha, bangkrut tukang dagang dudi pabrik karyawan bangkrut ustad oge okay. pulah uh, ustad bangkrut rek alhamdulillah alhamdulillahillazi amarna bi tisami hablillah wa salatu wa ala rasulillah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah washadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lanabiyya ba'da wa ta'ala ta fi billahi rajim bismillahirrahmanirrahim beda Allah jam 11 itu malu latihan lah belah dia so, pun tanpa dibantah satu dua tiga, Aloh, gitu kalau percaya tuh, so kami tuh no. satu dua tiga, hmm, itu <laughs> giringan di dibantosan dia kuno anom, di, di tuh budak mendingan leh itu tinggal jam 11 Bismillahirrahmanirrahim Allah kanjo ah. non pisan abi ah. dicijamu biar disiksa kusoe ampli masjid tablig akbar mustami loba ampli nasee di deal HD. <tuk> tangan, tutup, tutup, kita semua. saya kena acara nikahnya. ya Saudaqallahul oh. adzim wa sadaqa rasuluhun nabiul karim wa nahnu ala thalika minasyahidin wa shakirina walhamdulillahi robbil walhamdulillahi robbil anu kusim hormat kesana para ulama, para kiai, para ajang para ajang para us doakan ustadi ya kampung khususna para jinandi ya kampung khususna umum nasa alam dunia cing diparanjangkan umurnya amin. amin cing dipanjangkan usia na amin dibarokahkan ilmu na amin beberapa waktu ke belakang hampir tiap hari bahkan detik tadi pribados kengeng sumping kabar kiai hampir unggal dintan seher anung antunkan inna lillahi wa inna ilaihi sedangkan lawahan bagi da rasulullah sallallahu alaihi wasallam mautul alim mautul alam mautna jalmi anu alim alias ulama maka mautna alam matak tong aneh ayeuna bencana di mana mana unggal dinten aya bencan ngawitan aya long long su nami <tik> <tik> sum banjir ban angin puting beli gem loba kabongkaran para para buat parawan hei nyebutin parawan gak para loba kamalingan loba korup tor etate adalah musib matadu agen para ulama teaching panjang umur amin ya Allah ya Robbal Jujur, orang kampung Cipaganti Nalika ngumping hiji kiai hiji ulama Ngantunkan sok sedih atanapi sok emperah Sedih Sedih, maamin mu'minin Lam yazan bi mauti alimin kataballahu Lahu munafikun, tepat-tipati jalma iman Lamun tersedih dikantunkan Ku kiai atanapi ku ajangan Atanapi beditunaku para alimin ulama Maka Allah akan mencatat dia Sebagai orang yang munafik Naudzubillahimin Alhamdulillah laulal ulama lasorun nasukulluhum kalbaha'im lamun dihiji tempat terus teayak kiai dihiji kampung tos te ustad teayak ustaz atrapi ajangan lasorun nasukulluhum kalbaha'im yakin etak kampung penduduk namual jauh beda jenis asatuan na'udu billahi bin sabab uwa uh, anu ngeling uwa uh, anu mamatah tunggungnya jadi para rebas pergaulan bebas perjudian bebas. berzinahan bebas. pelacuran ber Bang Emo bebasan. <tik> oh <Ayah, masa. tik> Ya Allah ya Rabbi bakal bebas kabeh lamun teh para kiai para ulama. Oleh karena itu kewajiban kita adalah mendoakan mereka mudah-mudahan cing diparanjangkeun Anak amin ya Allah ya Robbal. <tik> Oke okay, anu kusimkuring dipihormat kersana kawari Al Ustad Anom kersana sobat Peribados Kang Ustad Sidik Doakan mudah-mudahan anjeuna cing panjang. <tik> panjang nauna jojol amin weh. Panjang umurna. Panjang rezeki na, panjang jodohna. Okey, Anu kesimpuling dikehormat jamaah sadaya na sepuh sereng anomna. Anu Subhanallah dina dina dinaikkan waktu masih kene hebat, masih kene calik Padahal ngantosan lila lares le. Tong hari wang, amak kita ga Abli? Menyebut amak saya tak. Punten Pak Bu, jamaah Anu masih kene bertahan. Ini adalah kategori golongan isti. Istiqomah, tidak macam <tidak>, mana budak-budak. Upin, upin, kamu lihat di sini. <tidak>. Jamaah anu masih kena. Panjang, padahal lalu ialah er. rasa. Baro, cara. Cara uncle, Cak Oppo, aka pi cak angin, dia komit. Cara uncle, cara Arab. Tapi dina iwa kos kersakan sumpeng, alhamdulillah. Bela ancul sebenarnya mah dina iu penting teh urang, teh kbt, hayang ngom, ngopi gitu, hayang ngompol. Atuh hayang ngompol mawerah lah katukang kadinya. Limu mima murnan ayak kopi, ayak teh, teh wayem. Subhanallah di dia macin lalu dina bangku, lepas ini adalah orang-orang hebat mata keseluruhan Rasulullah SAW jalni anu nyicingan tempat model qiyateh adalah penduduk taman surga yang ada di dunia subha ia kan terus ditaraskan ke Rasulullah ku para sahabat ya Rasul apa yang disebut dengan golongan taman surga yang ada di dunia? Beliau menjawab, taman surga yang ada di dunia adalah halapotul tigriwahalapotul ilmi dihijit tempat lemun dieta tempat diangin emut kagustey al dihijit tempat lemun dieta tempat diguar hukum hukum syariat agama is maka eta etatet penduduk taman surga mata kita bidadari saraya sok saraden anu pe pedes pewa itu kumah ngajar awal ke abang beskoti tinggal ramung berang matang ngajijing abima supaya ngajina konsen pusu ngajina entong bari hit hilaf tong poho ngaji tong bali hitur atuh genbal sokoe sukan naborot buat nanti dulu entong hilapan ngoseh matang ngajawabnya supaya nyam Nyambung. nyambung sebab Tuhan baginda Rasul afatul ilmi an-nisyan musibah tina ilmu tak adalah poho karena ilmu kuma ustaz sok ngaji ungal mingon atau nabi disebut mingonan tapi sok poho lain masalah poho jenghentuk nak dah itu masalah poho ma'uihdikana kotak serangkana mana orang nu diwajibkan mah angkat nak tersebut matahak pun kan ngaji nak entang bari hit hilang Duit wayang pun dia mah. Okay, nukusin burung dipehormat jamaah saudara yang disebut serang anomnasubhanallah. Abdi salut. Nalika sumbing kajji tempat tidak kayaan anu telat. Baru prima dosa ina klarifikasi hela. Telat napa prima dosa ia tempat tengah aja. Istuning imakersana gusti aw. Prima dosa benar nama apung apungan teh. <tuk tangan> Seklogika bu Cijamu terang deh bu Cijambu. Nah. Dimana Cijamu teh? Dah Cibitung. Nanti satu orang parasyak kita tuken banget Nggak mau ada tempat nebi, bu. Kulogika, mau nebi saja, tapi Allah nakdirkan nebi saja kayak tempat subha dengan nah. ekstrim jalanan. <laughs> kita kampung lawan. Makan teh ah, Oh sana Segera makan pungcil Tapi saksana jalan Sana Nyerah kompak alhamdulillah. Udah panginten boba punten Anu nggak jantan gen Hijit tempat ibadah caket jeng tepih nak Rumpil jeng hentak nak lain ku cara Lain ku lel -er, Tapi kunia Rasaku mah cakat ge ariternya Mama ada harta enggak dia Mata Ia tanya sana Ini disebut gen Jelema, anu boka, anu boka niat. Itu cuma boka lirik, tinggal cerita. Makapun dan tong hariwang sumbing nakai tempat terpercuma. Dugi Rasul muningakeun lalangungan hiji hadis ku pribadi dos yakin di dieu mah tiba diajarkan sok Pami hafal Teraskan Maninta qolani ya ta'allama al-ilma. Halo. Dah untung. Maninta qola lihat nu keuring di kampungmu beunas kitu. Ka bakok. Mani intaqalanya ta'ala ma'al ilma, gufralahu qabla ayahtuwa. Sah Sah Jalma, anu lempang erek ngaji, mangga dihampura, zamemeh lempangku, ku Halo. Gusti gitu atau ah, jadi sama melempang panggil gitu, gitu, dosa orang tadi sih hampura tah etafadilah belaan tidak tadi ayah lu jam 8 belaan cul si Aldebaran cul si Andin namun bapak-bapak cul berita resa namun budak letik dina R wayah kita teh jual Ultraman X Udah cuti bunganya cuman diculkeun kabeh tong hariwang pengorbanan jamaah ka tempat sadayana tidak sia-sia tidak percuma sama meunggalengkah dosa urang parantos moro morolok enyebut moroso cahaya eta dosa moroso moroso morolok subhanallah Nuka dua, nalika jamaah sumping ke pangawasan model gil, ku ulama sok ditasbehken karena naon, karena ciptaan Allah anu paling indah disebutna bunga. nawan cenah? Bunga teh kem, kembang, sok tinggali di panganten. Rata-rata maki kembang, eh bukan makai batak kok. Berarti kembang teh simbol keindah, istri meleleh hatinya, nalika pameget ngasongken bunga bang. Bunga bang Bunga bang bang maksudnya Nah jamaah model QOG ku ulama diuning agen sebagai jami anulir ibarat kembang dina pada-pada endah nah ia tekembang indah anuker menjana mekar sarayana subha matak abibadena roska jamaah ari biasana di gunung halu di dia lamun ayah hiji kembang anuker mekar satu anu tentep kena etak kembang tena unway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 enggak ah sok kari kasep Ingat, duluan, duan Pak Minto calon RW, Lebih batik. Oh. Kayak <tuk> mesin artos, makan ya. Ah, ah, punten di nyali sama hoyong ya, ya. hai. Dua ribu dua alhamdulillah. Tepuk tangan, iya, Kang. Iya, murah kali itu. Iya, udah, udah apa tuh? Nah, alhamdulillah. Oh. Salam, huh? salam, salam. Misalnya, bola, bola, bola. Kalau nggak mau, kami tahu. Nah, salim, oh, salim, salim. Abi Manofal, oh. subhanallah, ya budak, kok anda orang Gunung halu berakhlak ya budak Dewan tun cicing jengnya rewasan abis sama mesasalaman Alhamdulillah <tuk> ya teh gunung diajarkan ke budak urak pilih dikenai sabab naon sabab lamun budak letik berakhlak kegeks dewasana bakal berat bumar nah. gitu biasa hebat ya teh lamun tadi biasa <tuk> sebenarnya ibu sana Ramana yes setiap niat naon ya, ya mah Okay, sorbanan ternyata yeah, <laughs> Kumargi budak itu alimen, si ujangnya tak alimen, daripada alim kumaha atau calik dina panggung bari caang, badi tonton kuseuran, dah Tapi ia makersa mata ia murang kali dipasian hadiah kontan langsung. Nyata sorban kanya ah abdi, cacing hal atau dong kata tangan Iya, sorban kanya. Ah, abi, iya, karsanga sorban. Dah, alhamdulillah, apa masih hanti guru abdi? Dina, iya, pue ting. Di inyong budak. <tis> Kita cincin tong, <tis> akan tukang kasep cing kira-kira satu. Anusok kentep kena kembang anu kermakarta. Naon wae, bantuan, bursa, bantuan, bursa awalna, ujang tungtungna. nomor gaji, nyai, tapa, apa bapak tahu? Ah, <tis> hai, Nomor keduanya nomor keduanya itu ku nomor ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku Bang bara kasih <tuh> hmm, nah, opat pasti benar. opat anu karena kembang anu kerem Jakarta nnya tahun. <tuh> Oding. Benar, Alias O. Kasih, <tuk> Kang <tangan> Paris Jadi nomor kaiji satu anu sok anu sakumaha anu Stephen. Bahwasannya nomor kaiji itu Pak. Bapak lain Pak, para wangi. <laughs> nah, bener, lain para wangi, dapat Hiji, Bapak lain parawan wangi. Bener, Ibu Daka. Jadi, satu Tuhan masuk, ente bukan kembang anduk mekar, rumah Kartan, nomor gaji. Hiji, para Bapak Tong. Haji, Bapak Tong. Hiji, para patah. Tong. Haji, Bapak Parapatan. para Abu tuh hujan, kau mesti hujan terus ada ngaheng. Cari kerang, kengkeng. Ustadz udah dijelaskan. Cari kaser. Dua jam cicing di dia. Kaser, kaser, kaser. Cicing, kaser, cicing, cicing, cicing, cicing. Eh, tolong nyorot lagi. Diajar jadi pengantin ya. Nomor kaijinya etapa patong? Nawan cenah. Hari papa tong te, satu anu sok datang karena kembang anu keremaja nama. Tara. Tapi lamun des datang, eta papa tong entep tarak So anu sok ngak kebon. Papa tong lamun ayak kembang mekar datang, entep tarak des datang deh. tarak Tara. Tara. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Tarno Bahwa papa tong mengkur datang, gungkul, abigek aneh. Jadi lamun ayak kembang mekar datang, papa tong datang. Balik deh tah cek ulama, jamaah ngaji ge, jamaah anu siga papatong papa tong. Iya <tuh> teh, sebenarnya nama lomba Pisan. Iya pan ayah langkung di 150-200 ayah lah aja ya tuh jalur Mitre. Jika nama ayah 5000 tadi teh. Dan aku bagi lok loh kan ya, usaha naga datang balik paling 15 sare Nah itu teh jemaah patah lu gitu teh. Ges niat tapi terjadi jadi. Bahkan zaman ayah nama loba baju lamun ayah penceramati luar ditanya gila. Ustad nasah, ustad boboko, kok kini ngerana gak kolot. kolok jadi, padahal kasih. <tuh> Cuci jati atau protes. Nomor kedua ditanya Ustadz sahak, ustadz boboko, cina. Nah, tunuh cina, ustadz jadi Sarwaknya jeng pel tidur gerak. Bahkan akhirnya berkerusung ditanya ustadznya sah ustadz anu, kuma kasep untuk. dijadi diingaji negara gerak ustadznya untuk kasep cina. Nah, lamun celma erek ngaji ditanya Ustadz Dasaha, Ustadz kumaha kaya anak-anak leher jengente, poek jengente, napi jadi tangaji nate. Nuki itu cepul termasuk jamaah model kategori patong. patong. Imas sanes patong dasar rumping alhamdulillah. Hari ujang, ujang naon ujang mm -mm. Berarti ujangnya lain? Patong. Ma ujang mah? jami Kumeri gitu orang kudu jadi. Sebab belum menjalani majku dulu. Oh, najis, anus, nah najis, selat. Sudah <hih> kita bisa dijemput. Entah sih. Nukar dua satu anu sok entuk kena kembang nukar mekarte kita nyemprot tanamnya. Ya song di, tos di junata cantum makan di sini aja. Nukah dua satu anu sok entep karena kembang anoker mekarte ayah anu disebat kenahuan cendana tadi cek murang kali ya teh kupu ari kupu kupu sok datang darah darah karena kembang osok oh, sok entep darah oh, osok ngan aneh sok tinggalku ibu bapak, ku jamaah kupu kupu lamun des datang karena kembang entep dina naluhuran kembang eta kupu kupu tetara dari cicing gelber kaditu untuk dui gelber kadil tajamah jika ayah nusika Kereng aji tegleber yang huyar, geleber emo, geleber sila tutup. era mah mahayang nangku bancin nate. Bahkan lebih ekstrim geleber noelan anu diharup, geleber nggak bekok anu di tukang. Gede aja, mengaji nate. wiyos kau snabudal gitu, wiyos Ah wios gesuyuhan dong kapoge alhamdulillah. No lo tilu satu anu sok entep karena kembang anu kermekar teh ayak anu disebut tadi teh bang Anak. bang bara <laughs> bang bara sok datang karena kebang sok entep tapi lamun ges ente tak ada jempling bang bara hmm kaneng wae kumadi saudara itu hmm. turutan hmm sekali dia tuh tinggal di usah tadi atau ame ayat tekanan teh teke sehat hmmm kemana hmmm hmmm bang baranya dibuat tuh kering teh bang baranya gitu kan jamaah na teh kalah ngoro Ngoronya, ngoro nyoh teh ngoro petak anak busur atu merinang ngoro nyoh ngobrol tapi di malam, dilihat konsentrasi Sarina Alhamdulillah. Ya. Tadi lain ngoro bet, ngoro <laughs> bet. Makanya <ada> busur <laughs> anu terakhir ayah satu anu seketep kana kembang anu kena makar. Tanya ya, hari odeng. Tenaon nih, woi. Nah, sok datang karena kembang, sok kan odeng mah hebat. Ges datang karena kembang, etasi saripati kembang disusup. Weta odeng ah, turutan. <laughs> di tah jamaah ngaji kah ayah anu sih odeng, datang ke pengajian datang, telu di kuping ke, nawan segala, ilmu anu dipastikan kepada para, para mubalik, telu di sesep, ilmu ti para mubalik, dicanak, canak, wah kabumi, telu diamal amal, tah odeng kah sami di sesep saripati kambang, di canak kandang, telu jadi madu, apa bermanfaat madu telarste. -tel nah jama'ah anu itu disebut jama'ah sika odeng, jika jama'ah anu hadir jujur, ia masuklah kategori papatong kupu-kupu, nyiruan, bang bara atau pi odeng M hmm, pede. ken bae orang mah, urang-urang ngadoa cing sapertos jamaah anusika Odeng dina pada-pada kaeng elmu anu tiasa dimanfaatkeun. Amin ya robbal. Bi annaka timal ilmi mal unun sabab jalma boga elmu tadi amalkan dilaknat ku Allah. Wa samrotuhu al amal bih. Buah tina elmu adalah ngamalkan Sok sanaos elmu sakedik tapi diamalkan itu adalah yang bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik. Barikos sakali-kali ka urang selawatnya. atas kufir komarun. ucapkan kalimat Allahnya pas ngangkat Allah, Allah. musiknya. Allah, Allah. Enak paling Khusus anu Mama biasa Wakaf <San> Mustofa, mustah, paling dia cicinya, paling dia tuh, paling dia tuh seutuhnya untuk cengwakan cicinya. Tak, wakaf belah dia cari cing, cari cing, ya weh, hukum. Oke, hilang. gak cicing, cicing. Oke, hilang ya, bagian nah. Ujang hujan mangga di Berrimik. Wakaf <San> <San> full <San> <San> mustah, fakan wali di nadi. Nasi kado dewas, alauk, <San> alauk. Oke, baik. Enak paling dia sana enak, tuh, seretan. <Selamat> <San> Tapi aneh lah. <tuk> Allah, Allah. Ah, Upin Ipin kamu berdua mustafa <gulloh> <tuk> di Halo halo aja ya tidak وعطر ويبقى إذا مست آياتي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله لشهد عطم وعطر ويبقى إذا مست آياتي الله, الله. Allah, Allah, hồ của đời Salam Nabi Muhammad kantos gaduh dina sapalih hadisna diantawisna perkara anu matak ngajantenkeun jalmi tereh diijabah doa adalah hatta yusalliya alayya samemeh ngadua saur Kangjeng Rasul shalawat heula ka kaula lawan sababna faida sallallayya hurri katikal hijab lamun jalmi samemeh ngadua dibiasakeun ngaos heula shalawat maka Allah bakal nyingraykeun hijab atanapi penghalang doa urang subhan Mata kelamun urangah dua Hei kera dahi sedih hijabah Tongwa ka protes ka Allah Ka kantun buah naon sebab nak sholawateh Salah sayji pembuka ijabah doa, Iye kantos kajantenan jantenan Ka kangen Nabi Adam Alehi Nabi Adam bu Ayah nu nyaryoskan Saratus tahun Cenah tobat teritapi-tapi Ayah nu nyebatkan Dinasah Pali Keterangan Dah 80 tahun Tobat dah teritapi-tapi Singoreng kandil Nabi Adam tidak tahu ada yang mengatakan doanya susah diijabah. ijabah. Ku mahadauhan Allah. Ud'uni bihakkihi hai Adam. Anjinsok nge-doa kaulak tapi syaratna kedah nge hakna Nabi Muhammad. Pertarusan ari hari jamianu pertama diciptakan Nabi Muhammad, Nabi Adam. Tapi Nabi Adam terus diparintahkan kudus tawassullah ke Nabi Muhammad. Ya Ieu dibuktos bahwa Nabi Muhammad mah nurna tos diciptakeun samemeh diciptakan alam dunya. Deredeg we Nabi Adam tawasul, kayang ngawitan pertama ayat tawasulna di alam dunia teh. Allahumma inni atawassalu bi jahina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuluy deredeg we tobat, pandoa tobatna urang gunung halu tos tararang sok tuluykeun, robana. Doa Bu. Atina-atina we tunggirna sakalian dolamna dolamna angfusana wa illam tagfillana wa tarhamna lanakunan tah urang orangnya berkah ngadu'a mudah-mudahan dua orang diijabah amin gitu acuh amin sekali itu berkah salawat mudah-mudahan dua orang di kenapa anda berpaling dari saya kamu hidup nih ini, nah supaya kelihatan oleh semua makhluk hidup, nah cari ini. Dulu hujan cincin balik anu manfaat. Kenby disebut juga Ustad Boboko hujan buat jadi Ustad Tolong. Kan? Kenby, nu penting lo badu, dulur. Ini ya, karena duit tawar urang di megah. Dah Abi gila, muntah-ijin Ustad Boboko masih. kadang mulai ya ulama engkau diulur. Hujan huyung jadi Ustad. Huyung, Ustad naon? Tolong. Kau yang jadi Ustad naon? Biasa. <laughs> Ustaz biasa Atau ustad biasa Maku mahamun Aku sudah naik guys Jadi ustad luar Kenapa kamu memandang aku seperti itu Esmeralda <laughs> Berarti malah om yang berhenti Oh kio Cenati deketan napei ustad boko kotets napei Kaset? Bener gak nih Yang paling HP-nya Oh pantasan keren game Aku yang mudah Pantasan ninggalin wayat? Ini musang diri lagi tuh patuh mungkin <laughs> saya capaiin bukan sopang ada buddh kenyang cincin janteng doa amin hadirin wal hadirat raimakumullah siap ngawas siap abis naros kajak mahasanayana ngawasna hoyong nululus hoyong nuhuras oh budak keceki nah gitu kasip tas ayong nululis, ayong nululis, ayong yeah. cing belah dia, resep nululis nuliras nuliras, nuliras nuliras aja gitu ya nuliras ngawas na, sabab anu nganangaran nganang ngaji mak kudu he ngaji yeah. kudu he <laughs> ngaji kudu heras, mak tukum hamarin jeng-jeng <laughs> namar kedua abdi ngawas na lami sakadab yeah. banyak lami, akhirnya geserik setengah dua belas wios ustadah capayun yeah. wios jamaahna na tunuhun yeah. wios kurang kabih pingsan <laughs> atum jadi ngaji nulirin Nah, hai, kuma hai, hai, balik hai, hai, orang hai, ilmu anuman anuman hai, hadirin hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, siap siap siap hai, hai, hai, hai, hai, hai, hayong. hayong Hayong hai, Hayong. hai, hayong artos Ayo <Siteral.'"> ngartos Mentak Subhanallah ya Ayah ibu sang ramana Binga ya murang kalina tersengat Di desa ngabdi Hadirin wa Al-Hadzir Urang langsung kana materi Buntan Nomor KIJ Kembalang urang dini habul aku barokah Tegos ketinggal ku urang Ayah pelaminan model kiu Uh cinggara yuat tapi kak yuat Kayuat bisa diji beda yuat Kaya tetep area Si kunaon kuliah Hah tapi masalahnya si Ece meniru sepetakan nunggah gayot tidinya. Malah, malah, malah gue berat, malah. Oh, tadi mah nanti ya, kian tuh. Oh, kecayi. Oh, suka nanti pareasinya tidur tidur, tidur gitu. <tuk tangan> Lamun hiji tempat, dibangun hiji kekayaan model indah kiasiga istana. sehingga rayot <tuk> tapi gak background ngagayot pelaminan. Nunggah gayot. Bangung. Salaki Ece berarti ayah naon hai, hai, teh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, judul ngaji hai, hai, hai, hai, hai, hai, judul ngaji hai, naon hai, hai, hai, hai, hai, hai, teh kurang nikah, nikah. nikah kan, Cie, sinaw, sinaw gen, bay, ibu jeng bapak datang protes Ustol, budak, aw, abidik, ituk, ituk. Nte, ngajak, meh, jadi judul ngaji orang tengah nikahkan, <laughs> hari nikahkan, karena kategori i Iman, ibadah. ibadah, kategori non jasib ibadah, Hayong, ibadah, Hayong, nikah <laughs> Isi resep resep, ya? so, mat, tunu, nah, ita, di resep rasa pengamun tiruan, kadinya kasih tiga. Rasa ya soal ngaji petingmat, tunuh ndak badai. Kadimu, nah itu kita lebih batik, Matos Kersen. So, kita hai Abri, ini badai mah kasih badai. Oh, kadi ucu Ah, dua, dua, nah, berak. Eh, tahu jangan dibatik, nyari ra. So, kami tunuh. Oh, Alim, tapi ya, rakyatnya sana. Tapi, nah, senanglah, senangkah? oh teman sejati berarti ya. jangan lawan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, janten nikah teh adalah ibadah. Eh, lain ibadah-ibadah anu biasa nikah mah ibadah yang luar biasa. Dugi kadauhan baginda na Rasul annikahu sunnati. Hari nikah teh sunnah kaula. Paman radhiba ai paman lam ya'mal bisunnati falaisa minni diancam ku Rasul. Jalma'anu alim nikah lain umat kaula jenat Mataku di hoyong, nah, hoyong, nikah teh. Pertarusan Hoyong nikah, ayo ayo hoyong, hoyong, hoyong, hoyong, abdi hoyong, hoyong, hoyong, hoyong, hoyong, hoyong, hoyong, nikah hoyong, hoyong, hoyong, nikah tapi ibu dicarikan mual, namun ayah jambu nutos gaduh istri, terus hayo nikah di bios. Kayu cincing ibu-ibu ditanya lauknya. Okay. Ibu diri bios ndak, Wios asal cumpun sarat, namun nah. cancumpun sarat. Betong wani-wani ndak anu di bios ke nikah dek, itu ayah opat, izinya etara. Nah. Raja Pak Ranal. Raja Ranal <laughs> gak mancan buka hiji jajan. Raja Bapak. Dengan kekuasaannya boleh menikah lagi boleh asal adil terus mah nggak bebas nomor keduanya itu jutawan di curig juri, juri kawin jutawan alias juragan dengan hartanya boleh asal adil nomor ketiga itu dinawon nikah deh nawon syaratnya kudu jantan kiai hula ajengat wiyos nikah dengan mah dengan ilmunya, asal pernafasan anak, ikut set nikah deh. Itu doakan mual insyaallah, hai kuat. Eh, emang udah masuk itu kabinet. Ya Allah, ya Rabbi punten, Pak Bu. Nikah teh ibadah, kau pergi nikah ibadah, kau goda na seir. Er. Nampak al ibadah layak kilo makna ho hari nunggaran ibadah etah mual bisa dipikiran kau hawa naf, dasat dacek nafsu mah ay lagi sih gak kurang melayakir. Rausna kulam leres de ceuk nafsu tapi orang ngeulakeun akal makat di sini yang hadir adalah orang-orang yang paling bagja tubaliman kana aqluhu amiron wa asiron orang yang paling berbahagia adalah orang yang ngeulakeun akal mandari nafsu kah nu jalma nu teh, termasuk jalma anu nikah makat nikah teh kategorina ibadah naon gampil pamay anu katos geringawas sareng abdi pasti uninga aduh keranyang-anyangan cincin ini kasar kia ujang pandangan bantuan besar kia hunko sok kia tinggal ke dia oleh-oleh tiap jantan ibadah teka bagi karena tilu rupi hiji kategori ibadah Tinggalka tinggal katinggal dia curugna budak dia katinggal katinggal bisite tinggal, ka tinggal. Ka tinggal. jangan bengeh dan Tah itu sok siap gitu kan tak luhur nah, gitu. kalian iya nah, jadi ibadah teka bagi tilu tinggal Hiji ibadah anu nikmat Dua ibadah anu nyeri Tilu ibadah capek Kursa itu ibadah Ngalamun dirinci suur visan Jadi ibadahnya ke bagi seberbagian ce. Tilu hiji ibadah Nikmat Dua ibadah nyeri Tilu ibadah capek So, aku di pandangan anak So kami api nunjukin karena curuk berarti naon Nikmat, pami dia Nyeri, pami dia capek Belah dihelat Nyari nyerinya sekali deh. Cape, jeri, cape. Balik ke. Cape grup panu di bumi hongo tuh kalian tuh banyak. Iya you know. nang? Curuk cek nukieta. Tinggal <tik> <tik> <tik> Abdi nikmat nyeri cape sarap. Nikmat nyeri cape. Balik ke. nikmat. Kurang acak capek, nikmat, nyeri capek, nyeri, tapi nikmat tinggal, kami api nunjukkan panangan sebutkan capek capek capek, nyeri capek, capek capek atau capek memaralikan itu ujang bahas ibadah naun nikmat, nyeri, capek nikmat waduh, langsung kena nikmat helak Buntan, kumarke iya kali dina panggung jadi penguasa panggung, ayina kumarke seorang yang makhluk, ayina ibadah nukah hiji, ibadah kenapa? makhluk, ini iya makhluk kita mahluk makhluk hidup kita nukah hiji, ibadah adalah ibadah nikmat nah, ayina ujian nama, tadi. iya sorban ah, kade, kase, kade kade, kade, kade kade, kade, kade, kade ah, kio Mung, luka ini ibadah nikmat. naun ibadah nikmatnya, tadi ibadah. Nikah. Oh, kesabaran. <tuk> Budak ketiga, ke apalagi nikah, termasuk karena kategori ibadah nih. Meren, Ari Budak menyebutkan nikah termasuk karena kategori ibadah nikmat teh sebab ninggalin ke nikah, si gaduh bara Terusnya, bahagia gitunya Badan bahagia, kumaha. Anu tadi nak tempat, iya iya sadi diinten, iya tempat lega iya naon Semangat. kaya nawan kan? Mujur. Tapi ayu na ngada jadi istana lah. Hey. Nopikah ayah pelaminin didinya? Ayah. Hmm? Nah, pelaminan? Aybina? Pelaminan. Jadi kau duna? Pelaminannya. <laughs> Bukan <Laminan>. yang suri kau <laughs> nawan <laughs> itu? Meniseri nama ni rangu tak mudah Nabi kaya tempat model kia Endahna, meren budak menyebut tate oh, um menikmatnya. Jangan lu nikah gitu merenya. Nggak punya jenah. Nabi kaya sok ngadengin, meren budak malam pun penganten kerja jajar. Terus artis tidak panggung sok nyanyi khusus. Can pernah panganten non, nah, anu tuang dinyanyikan khusus. Tapi panganten masuk nyanyi nanti khusus gini, bagaimana? Duhai senangnya pangantin baru. Langsung reflek ada apa? Padahal tara latihan. Ya Allah ya Robi, ku bagus 2002 hiji ganti entong lalala, lalala gantiku. Torolong kakolong. So kami tertunuh. Duhai senangnya pengantin baru. Torolong kakolong. <laughs> Berang torolongan lah ayana, <laughs> <laughs> Jadi judul ngaji orang tenang 'di mo kani agay what